enggak enggak mau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 Oke lur, video kali ini saya lihat mama muda cantik manis. Senang DJ bikin penonton baper lur. DJ mama muda lagi sulung. Oke lur, selamat menonton. sa